Hari ini, kita mau ngapain? Sekarang kita mau bikin tembang ya teman-teman kantong warna-warni Sekarang kita buka dulu ya plastiknya kita ambil kentangnya di dalam plastik sekarang kentangnya kita masukin ke dalam air panas ya teman-teman kentangnya tidur yeah. Ini Nana. Kita akan tekanan. Ya? Dia basah dua lagi kita wow. yang... wadiah kero... Kita cat yang warna. warna merah warna hijau warna biru warna biru warna merah warna Bye. Yeah.